problem kita hari ini kesulitan untuk merumuskan posisi. Saya beroposisi pada Jokowi dengan dasar membatalkan kedunguan. Inilah ya, saya garis bawah ini. Anda bicara, Anda beroposisi karena kedunguan. Memangnya Anda pikir Anda lebih lebih dari Jokowi, jauh lebih dumu dari Jokowi. Indonesia Inilah yang dikhawatirkan publik Bicara soal kesepakatan Oh gagasan-gagasan itu bagus Jelas Kenapa harus kita tolak Karena ini yang lebih baik Nah yang terjadi sekarang adalah Anda bicara Anda beroposisi karena kebingungan. Yeah.